Hey! Halo! Kembali lagi kita Ketemu lagi Bersama dengan Kakak Zeus Tidak ada pesan bosan kita bermain game ini ya bosku ya. Kita berbagi pola-pola gacor yang kita temukan ya bosku Ini kali ini, hari ini gua bermain Get of Olympus Dengan pola 30-10 ya bosku ya. 30 quick dan 10 Eh, 30 turbo dan 10 quick alias spin cepat ya tidak lupa ya kita nyalakan centang kanannya sebelumnya kita cek acak dulu kita cobain dulu setiap tombolnya double chain atau taruhan ganda juga kita aktifkan ya bosku mantap sekali pecahnya langsung banyak wujud ya baru awal-awal udah disambut sama pecah yang begitu mantap dari si kakek kesayangan kita ini ya kakek ganteng si tampan walaupun sudah aki-aki ya nice Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya, bosku-bosku semuanya Apakah kalian sehat selalu ya, semoga kalian bisa sehat selalu Karena kesehatan itu yang utama ya Yang kedua adalah subscribe channel gua Jangan lupa ya, terutama like, serta komennya, komen apapun -apa ya Sebanyak-banyaknya di kolom komentar Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video yang gua update setiap harinya ini ya, bosku ya Video-video ini bertujuan untuk memberikan hiburan bosku Bagi kalian yang belum pernah bermain Tidak untuk ditiru ya Tidak untuk dicoba Dan bagi kalian yang sudah main Silahkan ya bosku ya B Silahkan bisa dicoba Semoga aja bisa Cocok dengan ID yang kalian pakai bosku ya Karena pola itu ter tidak terlalu penting ya Bagi gue sih lebih penting kalian kalian itu ke, keyakinan dan RTP bosku jangan percaya sama orang-orang yang bisa memastikan bahwa kalian bisa max win bisa gacor di dengan cara di hack lah, di lah apa. Kalian pakai logika aja, mantap kali 10 sama la, kali 8 connect di luar bosku. trot langsung ya di luar. Mantap sekali guys. Gila gokil pecahnya. Hmm. Tambahin lagi kuningnya. Oh enggak lumayan banget ya, dapat 29.000 auto superb di luar ya bosku ya jangan kalian percaya sama cheat-chit atau hack-hack yang gak jelas itu ya bosku ya kenapa gue bilang gak jelas, Kalo, coba kalian pikir secara logika aja ya kalau dia memang bisa nge-cheat, bisa nge-hack kenapa gak dia sendiri, uuh di 12 gak connect kenapa gak dia sendiri aja nge-cheat dia depo ya dia depo sendiri dia cheat terus udah pasti kayak raya lah ya kan kenapa malah dibagikan kenapa malah nyari orang nyuruh orang yang depo kenapa coba hm? karena itu hanya apa ya hanya penarik aja ya bosku sebetulnya itu sales mungkin mereka itu dia ditargetin untuk bisa dapat orang yang banyak join di situsnya dia dia bisa dapat banyak referral ya bosku ya dengan cara curang, dengan cara menipu itu menipu itu bosku gak jujur jadi kalau kalian mau main game ya cari situs-situs yang jelas aja yang sudah terkenal, yang sering muncul di youtube yang udah jelas namanya kalau gak ya situs yang baru tapi yang jelas gitu loh ya yang masih dalam grup infini ya pokoknya di bawahnya masih ada Infini 88 ya kalian bisa join karena yang gue tahu di Infini 88 itu mau kalian jackpot atau maxwin sebanyak apapun 30 juta 50 juta itu pasti dibayar bosku ya soalnya gue pernah ada temen bilang dia maxwin 30 juta di situs yang itulah gue gak sebutin ya ada kalau mau tahu bisa gabung aja ke grup WA gua nanti gua kasih tau situs-situs yang bahaya itu yang kayak gimana ya situs-situs yang nggak mau bayar kalau kita maksudin situs-situs yang ga jelas ya silahkan aja gabung di grup WA gua nanti kita juga berbagi pola-pola gacor serta track tag gacor serta ftp ftp terbaru terupdate terhadap hari ya, bosku langsung aja ke kolom komentar gua sana gua sematkan ya Buat kalian juga yang mau gabung Di grup WA dan main di website Yang gue mainin ini ya Website yang udah terpercaya Dari Infini 88 ya bosku ya Website yang paling Bisa di Apa ya lah ya bosku ya Mau kalian menang 100 juta pun Pasti dibayar Soalnya Kalau nggak bayar mereka kena denda juga Sama si Infini ini Si provider ini <coughs> Provider Infini ini semacam kayak pusatnya lah ya gitu ya nah website-website atau situs-situs yang di bawah atas nama infini ini itu pasti bertanggung jawab ya bosku ya gak mungkin kalian gak dibayar kalau misalkan di B oh kali 25 connect, bosku sayang cuman pecahnya 100, 100 doang bosku aduh pokoknya kalian harus cek ke bawah setiap kalian main di website-website apapun ya kalian cek di bawahnya kalau ada infininya ya aman kalau enggak ya gue enggak tanggung jawab dan gue enggak menyalahkan juga sih ya selalu lagi masih dibayar ya silahkan kalian main tapi kalau hati-hati aja ya kalau kalian bawa deposit modal gede juta-jutaan terus ternyata kalian menang maksudnya besar juga kemungkinan besar enggak bakal dibayar ya itu risiko ya bosku wah mantap sekali kita 4500 kali 35 anjir auto sensasional bosku yoi guys mantap banget auto sensasional lah masa enggak auto sensasional yoi dong ya gue rekomendasiin ini website yang gue mainin ini karena ya gue selalu bermain di website ini ya bosku ya. gue main di website ini bukan hanya seminggu dua minggu atau sebulan dua bulan dan ya mungkin udah sekitar 4 atau enam bulan ya gue main di website ini sebelumnya sama kayak kalian pindah-pindah situs cari tahu ya kadang kita pernah masukin di situs yang lain eh nggak ya, setelah masukin beberapa hari kemudiannya langsung bapuk terus mau depo kecil mau depo gede pasti bapuk akunnya tapi lain dengan situs yang gue mainin ini situs ini terus-terusan ngasih gue jackpot ya, busku, ya. terutama RTP-nya yang gue senang banget sih RTP-nya tuh selalu tinggi e, valid dah, bisa dipercaya banget jadi kalau dia rendah ya bener RTP rendah ya bener-bener rendah lu sus sus susah, lu mau menang, mau menang di RTP rendah tuh susah, sulit tapi kalau misalnya RTP-nya lagi tinggi itu pasti deh, ya, pecahnya banyak banget kalau RTP nya lagi tinggi kalau RTP nya lagi biasa-biasa aja ya, kayak gini nih. ini lagi biasa-biasa aja nih sekitar 67 ya tadi gue main belum ada 70% tapi ya udah main kan walaupun belum ada udah 70% ini pecah-pecahnya udah lumayan ya kalau misalnya di atas 70% tuh biasanya pecah terus dan kemungkinan besar bisa dapat maksudnya tuh lebih tinggi kalau di RTP yang di atas 70 80 ke atas tuh kemungkinan dapat maksudin atau bater merahnya muncul itu lebih tinggi ya bos sih. Dan gue saranin main di jam gacornya di malam-malam kayak gini. Selain suasananya yang sunyi membuat kita tenang dan lebih fokus dan semakin berkurang ya saingan kita wish dapat kita dapat bosku skaternya semakin berkurang persaingannya. Kalau persaingannya semakin banyak otomatis rt nya semakin cepat berubahnya dari 70% bisa langsung berubah ke 30% atau 10% itu dalam hitungan jam aja ya. Kalau emang kita main lagi di siang hari tuh, siang atau sore itu pasti cepat banget. hati-hati ya kalau sama or, apa website-website yang gak jelas belum di under lisensi dari si Infini nih ya selain dari Infini gue gak sadar ini ya. walaupun itu website gacor kayak gimana kalau gak dibayar bagaimana percuma kan walaupun itu gacor lu lo maksudnya jadi bayar sering banget gue dapat ingin ya uh, Dapat sharing dari teman-teman ya. Ada yang ketipu sama cheat cheat gitulah, hack, slot plus segala macem. Jangan percaya lah bosku. Ya. Pokoknya kalian gunakan akal sehat, logika kalian ya bosku. Sebelum kalian bermain, gunakan juga feeling. Feeling itu sangat berpengaruh banget ya. Keyakinan kita kita harus yakin 100 juta persen bosku. Oke ini sepertinya. Kita gak usah ngambil untung banyak-banyak ya Kita tadi bawa modal 200 ribu Kita WD 100 ribu lagi ya dapat 300 ribu Udah lumayan banget daripada lumayan ya Bosku jadi kita langsung gaskan aja habis ini Kalau gak dikasih scatter lagi Atau gak dikasih tambahan lagi Udah kita sudahi aja ini ya Jangan lupa untuk terus dukung gue Supaya gue semakin bersemangat ya Bikin videonya sehari-hari Supaya gue bisa dapat uh, Penghasilan dari adsense Yang lebih banyak lagi ya bosku ya. Jangan di skip kalau ada iklan Thank you banget buat kalian semua Satu Yang setia mendukung gue Yang selalu mantengin video gue Setiap gue upload Jangan lupa komen ya bosku Jangan cuma ngeliat doang Thank you banget ya Di subscribe, subscribe itu gratis bosku Oke okay, see you next time guys uh, Bye-bye.